Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Terima kasih Anda saat ini masih bersama kami di STV Video Teman-teman Untuk Saat ini saya akan coba perkenalkan Buat teman-teman semua Sebuah aplikasi Sebuah aplikasi berpenghasilan Yaitu aplikasi media sosial Media sosial Nah, bela untuk kita sama-sama review ya untuk aplikasi media sosialnya bernama Give Social, Give Sosial seperti itu. Kita buka saja dulu aplikasinya. Nah, sekarang sudah terbuka tetapi masih loading ya. Sekarang sudah terbuka, teman-teman. Ini adalah bagian beranda bagian beranda ya di sini teman-teman uh, untuk aplikasi ini dia dispesialkan untuk upload foto ya upload foto bisa foto selfie foto pribadi ataupun foto uh, apa saja yang dianggap sopan ya, dan bagus menurut anda uh, bisa diupload di sini mengupload foto di sini dapat penghasilan teman-teman ini seperti kita lihat di atas nih, yang bintang ini bintang 3 per 40 ini uh, tadinya adalah 40 per 40 itu menandakan bahasanya uh, kalau kita uh, klik suka ataupun bintang ini kita akan mendapatkan poin 50 nah kita pilih seperti ini nah ini akan tambah 50 poinnya seperti itu dan ini ini uh, yang gambar video ini ini ini adalah ketika kita kepengen tambah ya ketambah pakai pengen tambah e, untuk bintang kita atau untuk yang kita sukai like kita bisa tonton ini tonton video pendek selanjutnya adalah profil dan notifikasi seperti itu dan berikut kita masuk di Profil ya, profil kita masuk profil. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman saya, ini sudah banyak nggak foto-foto. Nah, foto-foto saya seputuh -foto, -se foto sembarangan saja ya, foto sembarangan. Tapi yang penting, dia e menurut kita bagus dan sopan, tidak jadi masalah seperti itu. Dan ini sebelah kiri atas, ini adalah poin yang kita dapat. Dan di tengah adalah nama kita. Sebelah kiri adalah ketika point bit kita kita ubah atau komputer ya menjadi OSD, nanti di sini akan menjadi OSD. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ketika kita mau upload, ini kebetulan saya udah banyak upload ya. Ini, ini kan ada video nih, ada video pendek. Kalau kita mau upload foto, kita klik video pendek ini. Video pendek, setelah video pendek kita, video pendek kita uh, tonton sebentar ya, maka kita bisa upload foto seperti itu. Kalau foto kita di like teman-teman ataupun di like orang lain, maka kita juga akan menambah ya, akan menambah poin kita. Kita like fotonya orang lain, kita menambah poin, mendapatkan poin, dan kita di like oleh orang lain juga akan mendapatkan poin seperti itu. Dan selanjutnya ini nomor dua ini bintang bintang adalah foto-foto uh, yang terpopuler ya yang populer itu maka akan masuk di areal sini areal bintang ya teman-teman. itu dan selanjutnya yang nomor tiga di tengah ini adalah uh, ketika kita uh, mau chattingan mau chattingan uh, perlu diketahui juga chattingan ini uh, bukan hanya sekedar chatting ya tetapi ketika kita chattingan kita juga akan mendapatkan poin gitu. Poin chatting chattingan ini lebih banyak temen uh, Lebih banyak uh, poinnya dibandingkan dengan poin hmm, kita like kalau kita like atau menyukai video uh, foto orang lain ya. Kita akan dapat 50 tapi kalau chattingan ini bisa mencapai di atas 500 poin gitu. Seperti itu. selanjutnya yang ini. <tuh> adalah pencarian. Adalah pencarian teman-teman. Ya, e, ketika kita mau mencari siapa? Misalnya kita mau mencari teman kita atau siapa aja kita tulis di sini. Misal J Samsu. J Sam su. Iya. Enggak keluar ya. Iya ya, ya. GDJ SAM Atau saya salah nulis jauh ya, oh gini aja, ya. SAM nah, ini keluar nih kebetulan saya sudah mengikuti jisam Swing teman-teman. Kita bisa lihat juga profil dia e, dengan mengklik namanya seperti itu. Ini foto-foto punya jisamcule seperti itu. Kita kembali, kembali kita ke profil, ke profil. Eh, ketika kita sudah punya banyak point bisa di komputer ya melalui sini. Komputer melalui menarik, kita klik menarik, maka akan dapat tampilan seperti ini. Enak teman-teman pencairan atau transaksi yang bisa kita lakukan. Kita bisa misalkan sudah punya uh, USD ya, USD 0,20 bisa kita withdraw ke akun yang sudah ditunjuk seperti itu. Dan untuk mengkonverter, untuk mengkonverter, konverter ini uh, 10.000 poin, 10.000 poin adalah Nilai USD-nya, nilai dolarnya adalah 0,01 seperti itu. Ketika kita mau merubah misalkan 10.000, kita ini sudah tertulis ya 10.000, minimal 10.000, kita rubah ya, menjadi USD. Kita ubah, kita klik ini. Ubah, kita klik coba, kita klik ubah ya. Kita klik besar. Nah, maka USD kita akan bertambah ini di sini. Ini USD 0,01. Jadi, 10.000 poin berarti USD-nya dolarnya adalah 0,01. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita kepengen semua, ya, semua kita tarik ataupun kita kompeterkan, kita klik ini aja maksimal. Nah, kita klik maksimal, Seperti itu. baru kita klik mengubah. Selanjutnya, nih menu menarik ya kita klik coba menu menarik hmm, seperti ini ketika kita sudah punya USD senilai 0,19 USD kita bisa tarik melalui coinbase ya teman-teman uh, bisa coinbase ini adalah tempat-tempat ataupun ap, uh, aplikasi penarikannya penarikan atau withdraw ini bisa dari binance bisa dari litecoin bisa dari PayPal dan lain-lain banyaknya tergantung teman-teman e, dari mana mau mencarikan hasil dari Give Sosial ini seperti itu kita bisa melalui email juga bisa melalui e, ini wallet ya bisa melalui wallet kalau kita menggunakan litecoin litecoin ya, kita gunakan wallet kalau kita menggunakan Binance ataupun Paypal kita menggunakan email gitu dan di sini ditulis berapa yang mau dicairkan kemudian klik tarik dan ini rincian ini rincian ini adalah e, rincian ketika, ketika ketika kita sudah pernah withdraw ya kalau kita klik nah, seperti ini ke saya sudah pernah sekali withdraw ini e, sedikit e, 1,05 uji coba kemarin ke sudah sukses ya ini sen Udah sukses seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk bisa mendapatkan hasil di sini, ya, di di sosial ini, kita tidak ada syaratnya. Begitu kita mendaftar, uh, setelah mendaftar, kita bisa upload foto, kita bisa like, ataupun suka punya foto, teman-teman. Kita langsung bisa berpendapatan seperti itu hanya di sini dibutuhkan sebuah kesabaran teman-teman, sebuah kesabaran. kita juga bisa minta follow kepada orang lain dan kita juga bisa memfollow nih, bisa memfollow misalnya kita mau follow ini ya, DQ04 nih, DQ04 kita klik aja di sini, kita klik. nah ini kebetulan saya sudah mengikuti nih, sudah mengikuti, diklik di, mengikuti, seperti itu. jadi dengan banyaknya orang memfollow kita, kita juga akan lebih cepat, ya, lebih cepat mendapatkan poin karena setiap orang nanti like kita, atau juga foto yang kita upload, kita akan menambah uh, poin kita. Seperti itu, dan ini, teman-teman, ini ada lonceng. Ini lonceng, ini gambar lonceng adalah notifikasi. Kita klik notifikasi seperti apa, nah, seperti ini. Misalkan ada orang like kita, ya, uh, akan terlihat di sini uh, juga ketika kita. Withdraw ataupun ketika ada yang follow kita, juga akan terlihat di sini. Di notifikasi ini adalah aplikasi penhasil uang yang cukup mudah cara mencarinya. Hanya di sini butuh kesabaran yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Kita harus rajin-rajin upload foto dengan banyak kita mengupload foto banyak yang like kita juga akan mendapatkan lebih banyak uh, poin ya, yang bisa di dikonverter menjadi rupiah ataupun menjadi dolar ya seperti itu ya seperti itu teman-teman bagi teman-teman yang kepengen mendaftar di gift sosial ini teman-teman uh, bisa bawah, bisa buka deskripsi di situ dan saya beri linknya dan jangan lupa juga follow saya ya, <laughs> Andra229 Seperti itu, kayaknya cukup sedemikian aja dulu. Uh, review di sosial tuh hari ini, uh, mudah-mudahan Anda tertarik karena juga di sini tanpa mengeluarkan biaya ya, uh, pendaftaran gratis, semuanya gratis. Dan untuk berpendapatan atau benda-benda hasil tanpa syarat, seperti itu daftar. Begitu kita melakukan like, kita bisa mendapatkan poin. Baik, teman-teman, cukup sekian. Saya akhiri.